Sebuah ramalan tentang sifat dan kehidupan seseorang yang dilihat berdasarkan tanggal, hari, dan pasaran hari kelahiran. Primbon memang berdasarkan pengalaman masyarakat suku Jawa yang tercatat dalam diri manusia Jawa yang disampaikan secara tutur primular atau tradisi kleset. Orang Jawa menyebutnya sebagai ilmu titen yang artinya berdasarkan ingatan dan pengalaman sehari-hari dalam percolahnya bersama sesama manusia dan alam. Titen artinya ingatan kejadian masa lalu. Bahwa pada akhirnya Ramalan tersebut dicetak menjadi buku. Toh, tak ada rumus apalagi prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang mendukungnya, sehingga primbon dianggap sebagai ramalan belaka. Ramalan di sini bukan berarti untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada seseorang pada masa depan tetapi lebih berarti melihat jalan kehidupan sesuai dengan waktu kelahirannya. Weton termasuk hal yang penting bagi masyarakat Jawa. Bahkan tidak jarang dijadikan sebagai filter saat memilih pasangan. Terkadang ini juga dipercaya menentukan karakter dasar seseorang termasuk pula bagaimana masa depan mereka. Pada dasarnya, anak-anak yang kelahirannya di minggu Wage mempunyai sembilan neptu dan ini merupakan kabar baik mulai dari watak, percintaan, karir hingga rezeki bisa diperkirakan.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 Kami harapkan dorong menyimak sampai habis penjelasan kami. Watak Minggu Wage. Analogi dasar bagi kelahiran Minggu Wage yakni bagaimana angin atau lakune angin di mana mempunyai kemampuan menyejukkan hati untuk orang di sekitar mereka. Hal ini diperoleh oleh pembawaan yang kalem, cenderung penurut dan hampir tidak pernah terlihat marah. Mereka ada orang-orang dengan emosi stabil sehingga begitu disenangi. Namun Bukan berarti mereka tidak pernah merasa kesal atau marah sama sekali Justru sebaliknya Saat amarah menguasainya Dia bisa sangat mengerikan layaknya api ketika ditiup angin Itu mengapa ada adagium yang dipercaya bahwa marahnya si penurut bisa membuat orang lain merasa takut dan bersalah Dari segi kecerdasan, mereka juga relatif membanggakan, baik emosional maupun intelektualnya. Di balik sikapnya yang cenderung penurut, mereka rupanya punya ambisi tersembunyi dan keinginan untuk jauh mengungguli orang di sekitarnya. Pada waktu bersamaan, Karakter tersebut turut serta memupuk rasa posesif terhadap apa-apa yang disayangi Dimana begitu mudah mengalami cemburu Karir Minggu Wage Berangkat dari kecerdasan yang mengembangkan serta ambisi untuk menjadi lebih unggul dibanding siapapun Orang dengan weton bernilai 9 Neptu otomatis akan terdorong memperjuangkan karir mereka. Tidak mengherankan bila dalam kenyataannya mereka termasuk para talenta unggulan dengan wibawa dan kesetiaan yang melekat kuat, tetapi senang berada di balik layar. Mereka bisa mencapai kestabilan finansial dan umumnya tergolong sebagai orang kaya karena sifat dasarnya adalah pekerja keras. Di sisi lain, kemurahan hati dan ketenangan membuat penjahat jarang mendekat sehingga mereka memiliki penghidupan yang damai. Tentu, Perkiraan weton tersebut sebatas perkiraan saja karena kenyataan di lapangan akan mengikuti kualitas pribadi dan lingkungan yang membentuk seseorang. Namun secara umum pemilik weton ini disinyalir sukses dalam menjalankan karir mereka. cinta minggu wage dari segi percintaan mereka akan mendapatkan ketenangan hati saat berpasangan dengan pemilik nilai Neptu 15 atau 10 misalnya orang-orang kelahiran Rabu Kliwon Selasa Pon Minggu Legi dan lain sebagainya Kecocokan mereka bisa mengantarkan pada kehidupan yang stabil, di mana rezeki keluarganya dimudahkan. Kemudian keharmonisan juga relatif terjaga, sehingga pernikahan mereka akan menghasilkan rumah tangga yang sejahtera. Meskipun tentu saja perjalanan mereka tidak akan terlepas dari konflik, tetapi keduanya dapat menyikapinya secara dewasa. Reseki Minggu Wage. Sekalipun mereka memiliki karir yang terbilang bagus, tetapi terkadang kondisi rezekinya bisa memburuk. Di tahun 2023, diperkirakan mereka akan mengalami kesulitan akibat menurunnya rezeki yang diterima oleh keluarga besarnya. Apalagi jumlah neptu mereka relatif kecil dimana ini akan memengaruhi kondisi rezeki. Meskipun begitu, nilai neptu ayahnya rupanya juga dapat memberikan perubahan signifikan dimana angka yang lebih kecil dari 9 bisa membawa ke arah lebih baik. Dikatakan bahwa anak dengan kelahiran tersebut akan membuat rezeki keluarga mengalami peningkatan. Jika sang ayah punya neptu di bawah nilai 9 Namun demikian Pada akhirnya rezeki adalah sesuatu yang sifatnya tidak pasti Dimana akan mengikuti bagaimana seseorang bekerja keras dan terdas Dalam sepanjang hidupnya Mereka bisa saja mengalami nasib kultuaktif Ada kalanya kekurangan